Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabihi. Wa man tabiahum bihsan ila yaumiddin. kaum muslimin jemaah salah maghrib rahimani warahmakumullah segala puji tentunya kita selalu ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan membukakan untuk kita seluruh kebaikan terutama pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan untuk kita serta kesempatan untuk masuk ke dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepadanya sujud dan rukuk untuknya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala tentunya yang amat besar nikmat yang tidak bisa kita bandingkan dengan apa yang kita dapatkan berupa perkara dunia karena nikmat taufik untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah nikmat khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan untuknya. Kemudian tidak lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan sebab belumlah sampai saat ini. Kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wataala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wataala inginkan. Kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wataala di atas cahaya wahyu Al Quran. Demikian pula hadis dari petunjuk Nabi. Kita. kesempatan malam hari ini kami tentunya berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah memberikan izin untuk berdiri di tempat ini tentunya semua yang kita dapatkan kemudahan dan terbukanya kesempatan dari pengurus itu adalah merupakan kebaikan yang besar tentunya yang kita dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW la yashkurullaha man la tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesamanya maka kami tentunya sangat berterima kasih kepada para pengurus masjid ini yang telah membukakan kesempatannya untuk kami berbicara dan berdiri di tempat ini di kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan berbicara sebagaimana yang diusulkan indahnya beragama di atas ilmu kita berbicara tentang ilmu adalah kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada ujungnya tidak ada batasannya karena kita akan berbicara tentang keutamaan Al-Quran dan kita akan berbicara keutamaan mempelajari Warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang berilmu tentunya ilmu tentang agama Allah subhanahu wa taala yang paham Al-Quran yang menghafal dan memahaminya serta mengetahui hadith dari hadith nabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa dan mengamalkan isinya itu tidaklah sama tentunya dengan orang yang tidak paham dan tidak tahu akan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran hal yastawil ladina ya'lamu anna ma'unzila ilaykal haq kama'u wa'a'ma apakah sama orang yang tahu apa yang diturunkan ke muwahib ahmad berupa kebenaran dengan orang yang tidak tahu tentunya jawabannya tidak yang bisa memahaminya yang bisa melihat perbedaannya adalah orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang yang hidup hatinya karena ilmu dengan kita memilikinya kita akan digandengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dirinya dan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu. "Wal malaikatu wa ulul ilmi." Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikat bersaksi bahawasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wa ulul ilmi dan orang-orang yang punya ilmu seandainya ada yang lebih utama dan lebih baik daripada orang-orang yang berilmu maka dia akan dimasukkan sebagai golongan yang ketiga yang digandengkan dengan malaikat-malaikat Allah oleh kerana itu tidak ada sesuatu apapun dari perkara dunia ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada Nabi-Nya untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wataala seleri ilmu Allah Subhanahu Wataala berkata Memberitakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pemimpin orang-orang yang bertakwa. Pimpinan para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, pimpinan orang-orang yang berilmu. Kata Allah kepadanya, Kul Robi Zidni ilma. Katakan Wahai Muhammad, Wahai Rabbku. tambahkanlah ilmu. Seandainya ada yang lebih utama daripada ilmu ada yang lebih indah daripada ilmu maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan nabinya untuk memintanya tapi di sini tidak ada hanya ilmulah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya untuk meminta tambahan karena dengan berilmu kedudukan kita diangkat Dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Tergantung berapa yang kita hafal dari Quran, berapa yang kita pahami dari Hadits Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitulah kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar bin al Khattab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau: Inna Allah lairfa bihadal ilmi, Inna Allah lairfa bihadal kitabi, aqwaman wa akhuaman bihi akhirin. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan sekelompok orang karena kitab ini, karena Al-Qur'an dan menghinakan yang lain. Kita akan direndahkan kalau kita tidak tahu Qur'an. Kita akan dihinakan kalau kita tidak punya ilmu tentang agama yang kita jalankan. Sementara sebaliknya, kalau kita tahu ilmunya. Misalnya kita salat, kenapa kita bertakbir kenapa harus kita angkat tangan kalau bertakbir di awal solat? itu tidak sama orang yang hanya sekedar angkat sama orang yang tahu ilmunya tidak sama orang yang solat seperti nabi solat dengan orang yang solat karena adat istiadat karena kebiasaannya solat. karena beda orang yang punya ilmu tentang ibadah yang dilakukan dengan orang yang tidak punya ilmu tentang apa yang dilakukan dan dengan berilmulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman Allah Allah lahu biittrikon ilal jannah Siapa yang menempuh sebuah perjalanan dia keluar dari rumahnya karena ingin belajar ilmu ingin mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga dengan berilmulah kita akan dinaungi oleh malaikat Allah kita akan diliputi oleh romba Allah bahkan kita akan disebut di masyarakat atas di kalangan para malaikat Kata Nabi sallallahu alaihi wa, wa sallam masih dalam hadith Abu Hurairah. Majatama'a kaumun fi bayti min buyuti lah. Yatuluna kitab Allahi. Wa yatadara sunahu baynahum. Illa nazalat alaihimu sakinah. Al-Rahmah. Wahafatthumul malaika. Wada fi man indahu. Tidaklah satu, satu kelompok orang, satu kaum, satu jamaah berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membaca kitab Allah, saling belajar dan mempelajari serta mengajarkan antara mereka. Maka akan turun kepada mereka ketenangan. Orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersikap tenang karena akan turun kepadanya ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan diliputi oleh rahmat Allah. Orang yang belajar ilmu itu selalu. Berada di dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Wahabat humul malaikat Malaikat akan selalu menaunginya Wadhakarahumullahu fiman indahu Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyebut mereka di sisinya Ini tidak bisa kita dapatkan Kecuali dengan berilm bahkan nabi sallallahu alaihi wa sallam belum pernah berkata ad dunia mal'unun wa mal'unun manfiha illa zikrullahi wa mawalah awalim wa muta'allim dunia ini dilaknat tercela dan semua yang ada di dalamnya dilanat kecuali orang yang selalu berzikir kepada Allah atau yang melakukan yang terkait dengan zikir kepada Allah atau Al alim atau orang yang berilmu dan orang yang muta'allim yang belajar ilmu kita tidak bisa lepas dari laknat Kalau kita tidak masuk dalam golongan ini Berdikir Atau membantu orang-orang yang berdikir Memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk mereka Atau belajar Demikian pula mengajar Dengan ini kita akan bahagia Dengan ini kita akan lepas Dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga siapa yang semangat untuk belajar. Ada berita, kajian. Dia semangat untuk menghadirinya. Semangat untuk duduk mendengarkannya. Maka ini tanda dia telah diinginkan oleh Allah kebaikan terhadapnya. Muawiyah, al Hakam, belum pernah berkhutbah, menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum berkata seminit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridi Allah bi khairan siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan terhadapnya maka pasti dia paham agama dan tidak mungkin kita paham kalau hanya tidur di rumah duduk santai di rumah kita akan paham kalau belajar Karena ilmu itu kalau kita belajar kalau kita mau mendengarkan ceramah mau menggunakan Pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahuwataala. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahsyap saja yang Allah Subhanahuwataala inginkan kebaikan kepadanya, maka pasti dia akan paham agama. Bahkan orang yang terbaik diantara kita kaum Muslimin itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an atau mengajarkannya. Maka jadilah di sini yang mengajar atau kalau enggak mampu mengajar belajar. Supaya kita menjadi orang yang terbaik. Yang menyatakannya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan inilah kalau kita belajar maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah, bahkan seluruh yang di alam ini akan memintakan ampun untuk kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, bahasa orang yang punya ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan kata Nabi hatal hitam Filma' Sampai ikan-ikan yang ada di air Itu memintakan ampun Untuk orang yang punya ilmu Tentunya ini yang kita inginkan Karena kita dalam kehidupan ini Penuh dengan dosa Banyak dosa kita Semua kita Pernah jatuh dalam dosa Dengan berilmu kita akan dimintakan ampun oleh semua yang ada. Bahkan ikan yang berada di lautan. Ikan yang berada di dalam sungai dan danau. Ini keutama. Bahkan kata Nabi SAW. Fadlul alim al abid. Perbedaan antara orang yang punya ilmu. Dibandingkan dengan orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu kafadlil qamari lailatul badr ala sairil Kata Nabi seperti perbedaan antara bulan di malam purnama dan seluruh bintang yang ada di langit. Itu perbedaan. Jauh sekali. Bagi orang yang hanya Beribadah tapi tidak tahu Kenapa dia lakukan Dengan orang yang beribadah Tapi dia tahu kenapa dia lakukan Bahkan Ini di dunia Ketika kita masuk ke dalam kuburan kita Itu akan nampak sekali perbedaan Antara orang yang berbuat Karena mendengar orang lain Ucapkan Atau melihat orang lain Lakukan dengan orang yang lakukan Karena telah baca ilmunya Nabi SAW pernah Menyampaikan perjalanan Ruh Seorang kalau dicabut dari Kehidupan dunia ini Ketika dicabut Ruhnya itu akan dibawa naik ke langit Oleh malaikat Yang membawa ruhnya Yang dibawa Salah satu dari dua, apakah yang beriman, punya ilmu dengan keimanannya itu, atau yang bodoh, yang ragu. Yang dia lakukan tidak ada dasarnya, tidak punya dasar ilmu, dia cuma lakukan karena sekedar orang melakukannya. Setelah dikuburkan jasadnya, dikembalikanlah ruhnya ke jasad. Dia ditanya dengan tiga perkara, semua kita akan ditanya tentang itu akan ditanya dengan pertanyaan pertama mandrobuk siapa robmu pertanyaan yang kedua madinuk apa agamamu pertanyaan ketiga waman nabiyuk siapa nabimu kata nabi SAW Wasallam, adapun orang yang beriman Akan menjawab Rabi Allah Rabku Allah Wadinil islami Wadinil islamu Agamaku islam Wa nabi muhammadun sallallahu sallallahu nabi Nabiku muhammad Ketika dia ditanya Dari mana kamu tahu Jawab Dia bilang Korotu kitab Allah saya baca kitabullah. Saya belajar, itu jawabannya. Maka, dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, dibukakan untuknya pintu surga sehingga dia melihat tempat kembalinya nanti. Kalau dia dibangkitkan dari kuburannya, ini yang pertama. Yang kedua, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ditanya dengan pertanyaan manrebuk siapa rohmu dia hanya jawab hahaha la'dri adri hahaha saya tidak tahu ditanya tentang agamanya juga sama ditanya tentang nabinya juga cedir, sudah juga sama kata malaikat kepadanya ma doroi tawalataleita kamu ndak pernah cari tahu, ndak pernah baca, itu ucapan malaikat, apa dia ucapkan Sami Saya lakukan hanya sekedar mendengar orang ucapkan, saya juga ucapkan, orang bilang Allahu Akbar, saya juga bilang Allahu Akbar, saya melihat orang berbuat, saya juga berbuat yang seperti ini dipukulkan kepadanya palu, yang kalau dipukulkan ke gunung akan hancur. Dia berteriak didengar oleh seluruh segala sesuatu, kecuali manusia dan jin. Kalau mereka mendengar, maka akan pingsan. Lihat perbedaannya. Orang yang sudah belajar siapa rohnya. Dengan orang yang sekadar bilang Robnya adalah Allah Dan jawaban dikubur bukan seperti jawaban di dunia Jawaban di sana Itu tidak bisa kita berbohong Sesuai dengan apa yang kita lakukan Apa yang kita ilmui Di kehidupan dunia ini Maka beruntunglah Orang yang berilmu Ketika masuk di alam kuburnya Demikian pula beruntunglah Orang yang berilmu Ketika mereka Mendapatkan amalannya Mengalir di dalam kuburannya Karena ilmu yang pernah diajarkan Kepada orang Iya Karena ilmu yang pernah diajarkan Kepada orang Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Mungkin ini hadis yang terakhir Yang kita Sampaikan karena mungkin waktu akan Masuk Dalam hadir Abu Hurairah Allah Taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Beliau pernah menyampaikan. Supaya kita menyadari. Bahawa di alam kubur. Ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Kata beliau. Idamat al insan. In koto min amalihi ila Apabila salah seorang dari kalian meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali tiga. Kecuali tiga. Nabi berkata, Saudakotun jariyah Pertama, sedekah yang terus mengalir manfaatnya. Ini pahalanya mengalir ke kuburannya. Tidak putus. Yang kedua. Awaladun solehun yadulah. Dia punya anak soleh. Yang selalu mendoakannya. Doa anak soleh sampai. Kepada orang tuanya yang ada di kuburannya. Yang ketiga. Dan ini poin kita. Awilmun yuntafa'ubih. Atau ilmu. Yang diambil manfaat darinya. Dia pernah mengajarkan ikhro. Misalnya. Alib bata sehingga orang bisa baca Al-Quran orang ini ajarkan lagi kepada orang lain itulah yang menyalir kekuburannya itu yang bermanfaat untuknya. lihat ilmu makanya kata Ali bin Abi Thalib, radiyallahu ta'ala anu kepada salah seorang tabiin yang bernama Kumail Ya kumail, alaika bil ilmi. Wahai kumail, hendaklah kamu perhatian terhadap ilmu. Fa innal ilma ya harusuka. Karena ilmu itu akan menjaga kamu. Dan ini nyata. Ilmu akan menjaga kita di kehidupan dunia ini. Ilmu akan menjaga kita di alam kubur. Ilmu akan menjaga kita ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Di akhirat. Jangan sampai kita lebih bersemangat. Untuk perkara dunia kita. Tentang ilmu kita tidak peduli. Dunia. Berupa harta anak keturunan. Itu kalau kita punya, kita akan menjaganya Kalau kita punya Kita akan menjaganya Kalau kita punya mobil, punya motor Kita yang selalu merawatnya dan menjaganya Itupun pun kita tidak akan bawa ke kuburan kita Tidak ada orang dikubur bersama mobilnya, motornya, tidak ada Tapi ilmu Dia akan merawat kita Menjaga kita Dialah yang akan kita bawa masuk ke kuburan kita. Seorang yang punya akal sehat yang ingin kebaikan tentunya dia akan berpikir bagaimana dia hidup bahagia di dunia ini dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala Robul alamin, rob alam semesta, yang kita semua tentunya tidak akan pernah lepas dari itu. Itu ketentuan yang sudah pasti. Itu adalah ketentuan yang sudah pasti. Ini beberapa ayat atau hadits Nabi kita Muhammad SAW yang bisa kita sampaikan mungkin di kesempatan yang singkat ini. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kalau enggak ada maka kita cukupkan sambil menunggu eh, masuknya waktu Isya Baik, ada pertanyaan di dalam tentang ilmu, dan ini di kertas pertanyaannya di luar apa yang kita sampaikan. Boleh kita langsung? Kalau tidak ada, kita baca ini untuk menutup silakan, Pak. Waalaikumsalam, Baik, eh, Kalau eh, dalam hal tersebut pertanyaan Bapak kita pahami ya Masyarakat awam mereka sibuk dengan dunia Tapi mereka datang juga ibadah eh, Gimana peribadatan mereka itu iya yeah. maka kita katakan tergantung keadaan dia kalau hanya itu yang dia mampu tidak mampu belajar tidak mampu dia tidak lalai dari belajar maka dia tetap dapat kebaikan tetap dapat kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bertakwalah kepada Allah semampu kalian juga Nabi SAW alaihi bersabda, "Idza amrin Kalau saya perintahkan kalian terhadap suatu perintah, lakukan sesuai kemampuan kalian. Yang salah kalau dia lalai sengaja, Hasan mau tahu. Itu yang salah, Pak. Tapi kalau dia sudah berusaha belajar kemudian dia dapatkan hanya itu saja, alhamdulillah ada udurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Itu, Pak, wallahualam. Baik, kita tutup, Alhamdulillah. Kita tidak jawab pertanyaan yang satu ini, karena eh, di luar daripada pembahasan, takutnya juga jawabannya akan panjang, waktu Isya, Sisa, 8 menit dari sekarang, bagus kita siap untuk wudhu, bagi yang mau masuk kamar mandi silakan, kita tutup, Alhamdulillah, di perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, meredah faedahnya, bagi jemaah sekalian. Semua yang benarnya tadi yang kita dengar itu semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanahu ilaha ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.